Pecinta kereta api kali ini saya akan melanjutkan penelusuran bekas jalur jadah menuju stasiun tari. Sebelumnya, bekas jalur berada di sebelah utara jalur aktif. Kemungkinan di lengkung ini posisinya berpindah menjadi selatan. Kali ini jembatan tangkap baja yang ketiga jika dihitung dari stasiun Wonokromo masih tampak pondasinya. Akan konstruksi beton, namun di sebelahnya tampak bekas pondasi untuk jembatan Rangka Baja. Apa ini Yang merasa tahu silahkan komentar Bergeser menuju barat jalur KA melewati Sebuah sungai Fondasi jembatan terlihat Tidak tertimbun tanah masih tampak nomornya Jalan layang posisi jalur Masih berada di selatan jalur aktif Tergerak lagi menuju barat Masih tampak fondasinya Bangunan seperti yang tadi Tidak ditemukan bekas jembatan Jembatan ini terlihat sedikit rusak akibat renovasi jembatan jalur aktif. Kemungkinan di lokasi ini memiliki beberapa jalur. Adakah yang mengetahuinya? Untuk sementara sampai sini dulu. Sampai jumpa